Welcome to Barbar -bar e Ecopot Barbar <laughs> -bar Copot gak tuh Barbar E-Sport Anjay Apa sih Barbar E-Sport itu guys? Barbar E-Sport adalah sebuah teknik bermain tentu saja Di mana kita bisa mencari slot-slot gacor yang efisien ya guys ya Kenapa aku lebih suka main Barbar -bar, cu Karena kalau kalian Barbar -bar, guys Kalian bisa melihat dengan pasti Apakah kondisi saat itu lagi gacor atau tidak Oke, okay, cuk nggak perlu pakai lama. Mari kita gaskan. Come on.